Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi sahabat Almera Parabola di rumah bertemu lagi di channel ini Almera Parabola sahabat Almera Parabola di rumah video kali ini atau kesempatan kali ini Almera akan mereview channel-channel uh, apa saja yang ada di satelit measat 3a jalur ciben ini resiper yang akan saya gunakan adalah resiper dari kavision ya dari gold akan saya scan channel-channel apa saja yang ada di satelit measat 3a jalur ciben ini sahabat khususnya untuk channel-channel FTA ya atau channel-channel gratis yang ada di satelit ini tentunya menggunakan receiver rekomendasi dari KaVision dan sahabat perhatikan satelitnya adalah measa 3A portnya saya gunakan port 3 transponder yang saya gunakan adalah 3961 horizontal 29700 dan lalu akan saya scan channel-channel apa saja yang ada di satelit Mesa 3A ini. Sahabat bisa lihat di dalam video saya mulai mencari siaran-siaran yang ada di satelit Messat 3A ini menggunakan receiver Kafision dan akan saya tunggu sampai benar-benar semua channel televisi yang gratis atau yang bisa kita lihat di satelit Messat 3A ini dapat di log oleh receiver gul dari Kafision ini. sudah ada nampak beberapa channel televisi yang bisa dilihat akan saya fokuskan ke siaran-siaran FTA ya. Karena receiver caption ini adalah salah satu jenis receiver yang tidak didukung oleh bisky dan Power View. jadi sahabat bisa lock satelit measa 3a ini dengan menggunakan receiver rekomendasi dari Commission dan akan kita lihat channel-channel apa saja yang FTA ternyata ada game ya game game bahasa Indonesia itu FTA dan akan kita lihat sahabat Baik sahabat almera parabola di rumah akan saya simpan. Kita coba lihat ya sahabat almera parabola di rumah. Saya pilih mesa 3 TV Kambodia bisa dibuka. Kazak TV pun bisa dibuka. miaomi ini adalah channel terbaru ya dari miasa 3 tetapi masih berlambang dolar. radio televisi Malaysia juga bisa dibuka ada TV satu ya Ada POA Ada game Santro ada baik sahabat almera para bola di rumah inilah channel-channel FTA yang bisa dibuka menggunakan receiver capition untuk measat 3A jalur Ciben ini Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah Sudah menyimak video dari Almera Parabola di rumah Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Dan bagi sahabat-sahabat yang menggunakan receiver Rekomendasi dari Capvision Ini adalah channel-channel yang bisa dibuka Di satelit penyasa 3A menggunakan receiver Capvision Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh